Like Oke, okay, teman-teman, hari ini Pak Kim menjaring, ya. Eh, menjala, ini menjala udang ini dengan teknik umpan ubi yang kawannya ini ubinya tadi sudah dipupas nah, mudah mudahan ada ya ini lemparan pertama ditimang-timang apakah ada Song? oke belum ada poin ya kawan kawannya. Yang pertama, terus saya rasa tadi bukan panjang kita tuh. Enggak <laughs> ada umpan rasanya tadi itu. Pakai umpannya ubi putih, kawan. Ya, ini udah dikupas-kupas tadi ya. Aku dicolok paking Pak dalam air, tuh. udah merah mata paking. Pak oke eh, yang selanjutnya ya. Bagi mencoba lagi ya Guys you, Itu sasarannya Kayu yang paling kecil I Apakah ada Oke okay, belum ada poin juga ya guys oke okay, ini umpan yang ketiga ya yang dipasang di bawah air tadi ya, kawan -kawan ya ini umpan yang ketiga ya jadi untuk pemasangan umpan tidak kami video kan guys tidak terlalu lama kan prosesnya Jadi, di di jaring di jalannya tentang umpannya ya Pak Kim ya. Jauh-jauh ya. Yang penting pas dekat umpan. Oke oke. Hup, oh itu lain tuh Pak Kim. <tuk> Piye nih, Pakin? Iya. Tawet apa? Towel sekor putih. Towel yang merah. merah ya, Pakin ya? Ke pie ya. Nih, kalau susu sari ini dani nak dibakar nih, Pakin. Ya kagak. Enggak mana dia pergi. Nih. Nih. Ini bukan target ya, teman -teman. ini, lawan ya. Ikan tawes ya. bibirnya pun merah Pak Kim. Habis begincu dia nih Pak Kim. Oke. Okay. Guys. Nah ini Pak Kim mulai melempar jala di situ ya. Oke. Okay. Terlalu ribut guys, kayaknya udangnya udah beramburan guys. <laughs> Nah, ini dia ini tandanya guys, tanda yang bakal mau dijala Pak Hakim ya. Ini dikasih kayu di bawahnya tuh dipasangkan umpan tadi guys. Emu oh, tuh lengket Pak Hakim? Waduh, itu Pasang masuk Pak Hakim hmm. lengket kata Pak Hakim. Kayu aja di bawahnya Pak Kim. Oke lagi ya, tuh yang di pinggir tuh ya. Ini jalannya dilempar arah sana tuh karena itu udah jadi tanda. Karena itu tiang itu tuh ada dipasang umpan ya. Oke Pak Kim coba lempar ya. Alu alhamdulillah dan nampak ya, nah contoh, barang tuh ya. contoh barangnya ya. Mayan juga kawan. pun Alhamdulillah Berarti panjang yang ketujuh tadi Pak Kim Awes satu ya Ok kita buka dulu ya Pak Kim Nah tu dia kawan-kawan Besar babon ya Capitnya kot satu Pak Kim Makannya ni Okey Okey, okey Tentawes Coba lihat wajah Pak Hakim dulu Oh, dah bisa senyum dia teman-teman Kalau ada hmm. contoh barang kita tetap senyum selalu Tidak ada pun senyumnya Pak Hakim ya? hmm untuk penonton apa yang enggak ya Pak Kim ya senyum itu ibadah kata Pak Hakim Guys. agak berat kalau banjir ini susah ya Pak Kim ya berat masalah ya Pak, Dan <laughs> Pak, Pak Danu gitu juga lah katanya. kalau lagi banjir ini berat masalah katanya. ini Pak Hakim kalau enggak ada bawa ikan pulang tuh kacau untuk kawan dia sabu, dia sabu. <laughs> yang namanya berumah tangga kayak gitu lah teman-teman bagus hmm, ini yang dapat sama Pak Hakim lobster nih Pak Hakim lobster hmm. besar Pak Hakim hmm. udah udah gini Pak Hakim udah udah ya oke okay. Nah, di sini tadi dapatnya, kawan. Ini panjang yang ini ya. Hmm, panjang yang ini tadi nih. Sakit juga tuh paking. Op. Op. Sud ya ya. Ini kawan, -kawan sementara sementara ya lumayan lah udang ada berapa ekor ikan ada berapa ekor ya Pak Kim hmm. Oke itu yang satu lagi itu ya coba lagi sama Pak Kim rasanya ada pak Kim? Ada rasanya. Lobster. Lobster juga. Habis sama, tangannya besar nih Ih, tubah, bon bukan lobster itu Pak Kim. ini ugal nih Pak Kim. Oh, mirip uh, tangannya. tangannya Pak Kim. uh, biru. Biru merona ya. Tangannya itu berdaging dia, ya, Pak Kim. Tong dulu jepitnya. Lapor ruas. Ini pegangnya loru. Up, dan tanggal sekolah. Hehe. Up, ntar lu ya. Jepit laku hehe. Jepit laku hehehehe. Wih itu dari jepitnya tua tangan Pak Hakim tuh, berdarah. Ah lah. Tuh, ah. Leku aja pilih ya. Eh, Gimana eh, eh, bisa eh, lagi. Oh. Angkat Pak Kim. Angkat wadannya Pak Kim. Ah Itu mantap. Oh. Oke okay, besar ya. 1 meter. 1 meteran. Capitnya aja. Oke. Okay, terlanjut ya Pak Kim ya. Lanjut dari sampai sore kok. Hmm. Ini masuk ya. Preso dulu beko doron tembok beko kecewa beko entertainment. Ko cak in juro wa beko kiu nya pai. Oke okay, lanjut. Anji <laughs> dari.